serta Hafidh Fatul, Alvia Ibrahimali 30 Aja uh. kan. hmm. <tis> apa suruhnya? Dia mengikuti di dalam penerusan untuk kehendak Allah Baru akan jus awal dan jus tiga masih kurang lebih sepertiga. Jadi, jus 1 sudah akan jus 3. Terus, jus 2 sudah saya mulai, sudah hampir sekitar 100. Jadi, otomatis masih menunggu kurang lebih dua tahun lagi, baru bisa ikut.